Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun anda berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Dipa TV Yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bila Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe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 bersama Papa Bi dan Ibu Rosmala Dewi namun kita dibikin salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Bapak Chandra Putra Negara untuk Rizky Bilar semoga setelah kejadian kemarin bisa membuatmu lebih dewasa lebih tenang dan menjadi suami dan ayah yang lebih baik amin di foto ini ada Ibu Nda Rizky Bilar dan bos passion Jewel Richie Airintanu. Masya wow, Allah, banget ya. Bentuk support dari Kocandra Chandra Putra Negara mudah-mudahan ya selalu memberikan dukungan untuk Leslar, dan semoga selalu menjadi partner bisnis yang baik untuk idola kesayangan kita. Dan di postingan ini pun ada tanggapan komentar dari Cici Airin Tanu. Mengatakan, haha jadi teringat waktu mereka mau merit ya kok, doakan mereka yang terbaik aja ya amin, insya Allah banget ya. Di luar sana memang banyak orang-orang yang tulus men keduanya antara Lesti dan Bilar. Kemudian juga persahabat ya, selain Bapak Chandra putra Negara ada postingan juga dari Vera Mona Willy yang mengunggah foto bareng Mama Kejora. Dan di belakang juga bikin salfok ada Ayah Kejora, masya Allah. Ini sepertinya saat menghadiri acara ulang tahun Guzel ya, Masya Allah, di Bandung. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Veramona Mona. Sayang banget sama Ninya Abang Fatih, sehat sehat ya Nin, Mama Kejora, Lesti Kejora, Masya Allah. Saya selalu ya untuk kedua orang tua Bunda Lesti, kita selalu terharu saat melihat Mama Kejora dan Ayah Kejora. Kita bangga dengan keduanya Mudah-mudahan sehat terus untuk keluarga besar Dan semoga kembali Seperti dulu Keluarga Bilar Keluarga Lesti bisa bersatu kembali Amin Kemudian juga persahabat ya Kita lihat ada sebuah kabar yang lagi ramai Diperbincangkan kamu Lesfat itu meminta Bilar dan keluarganya untuk Klarifikasi soal perselingkuhan Persahabat ya Diunggah oleh aku Leslar Boy Update Alfatih fatih Bilar ada postingan dari L kanan 076 jadi itu posting sebuah kalimat persahabat Kaum Lesfat minta Bilar dan keluarganya untuk klarifikasi soal perselingkuhan. Lah, kenapa minta keluarga Bilar yang klarifikasi? Minta dong sama yang buat laporan, kan tuduhan adanya KDRT karena diduga adanya perselingkuhan. Para tahu arti diduga nggak sih nih, kaum Lesfat? Terus kalau mau minta bukti, minta Noh sama Novi, dia akan saksi. Dan kalian kan CS sama dia, sama-sama Benci Bilar. Dan gue kasihan ama Bitter Butur, dituduh ngejelekin keluarganya Lesti sama si Novi. Sampai sekarang sih, Bitter Butur gak aktif tuh. Apalagi Lesti follow Bitter Butur, pasti sih Bitter Butur gak enak hati sama Lesti. Semua gegara si Novi dari awal Leslar Go Public sampai Fatih sudah mau 11 bulan hanya selingkuh mulu, tapi sampai sekarang gak ada bukti nyata semua masih katanya. Jika sumber fitnahan kalian dari tim LE, ya udah minta sama mereka bukti-bukti perselingkuhannya Bilar. Kalian kan udah CS sama mereka, masa sih mereka gak mau kasih ke kalian? Ini kan kesempatan untuk membuat Bilar makin hancur. Kalian kaum les fatu, gak ada tempat di mana-mana dan diakui oleh Lesti juga, cuma Lesti lovers dan Lolo lovers doang yang diakui. Dah mending kalian cari idola lain, jangan ngerecokin kehidupan pribadinya, Lesti. Itu kalimat yang diunggah oleh Alkana076. Masih terusnya persahabat, dia mempermasalahkan soal perselingkuhannya Papa Bilar. Yuk, untuk semua nggak konoha, kita bergandengan tangan. Jangan sampai membuat huru haram Karena mereka Lesti Bilar sudah kembali bahagia Sudah kembali rukun Hanya mereka yang tahu Permasalahan yang sebenarnya Kita sebagai fans hanya bisa Mendoakan, hanya bisa mendukung Karya-karya terbaik mereka Kemudian juga persahabat, ya Kita simak diunggah Loyal for Leslar Daripada melihat Huru haram sana sini Mendingan melihat momen saat Tentunya pengantin baru, nih, persahabat ya Ini tentunya bikin baper banget nih Aduh, Masya Allah banget ya Pengantin baru, Papa B dan Bunda Lesi Kejora Ini memang bikin baper banget tuh Papa B sampai ketakutan ya Takut sama ayam, maksudnya Bunda Lesi Kejora tuh, persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan bahagia terus, rumah tangganya langgeng Dan semoga tiljana Amin, sakinah, mawadah Dan warohmat Kita selalu mendoakan yang terbaik, kita selalu mendukung Yang terbaik, dan pastinya kita sebagai fans harus tetap kompak dan solid dukung karya-karya mereka. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana terus ikuti Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Bila. Ini dulu informasi di siang ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.